dan ini baru jam 5 pagi ya sekitar jam 6 ini udah 2m koinnya nah bagaimana sih cara gua untuk mendapatkan koin yang banyak di dalam aplikasi next video gua akan bongkar di channel ini guys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 cara nuyul snack video terbaru langsung jadi koin 2022 nah pada video kali ini ada dua cara ataupun dua metode yang akan gue berikan kepada kalian di video sebelumnya juga sebenarnya gue udah pernah ngebahas tentang snack video dan alhamdulillah itu mencapai 20.000 view lebih ya guys terima kasih buat dukungan dan apresiasi kalian pada video kali ini kita akan lanjut mengenai bagaimana cara nuyul snack videonya sebenarnya untuk cara nuyulnya ini mudah kalau kalian belum tahu kalian simak videonya dari awal hingga akhir agar kalian enggak ketinggalan poin penting di dalam video ini jangan lupa untuk subscribe ya agar kalian juga enggak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar aplikasi penghasil uang serta game penghasil uang di channel ini nah pertama-tama guys di sini kita akan buka terlebih dahulu aplikasi snack video original yang kita punya ya kalau kalian lihat ini gue baru membuat akun Snack Video baru satu minggu bahkan belum ada ini penarikannya udah mencapai 1.400.000 ya yaitu saldo gue di sini ada rp rupiah dan ini baru jam 5 pagi ya sekitar jam 6-an ini udah 2M koinnya. Nah, bagaimana sih cara gue untuk mendapatkan koin yang banyak di dalam aplikasi Snack Video? Gua akan bongkar di channel ini guys pertama-tama kita masuk ke bagian awal dari aplikasi snack video akun real kita atau akun pertama kita yang akan kita tambahkan koinnya nah langkah selanjutnya kita wajib menonton video selama 15 menit di waktu malam hari jadi jangan menonton di siang hari tapi bisa juga sih guys di siang hari kemungkinan koinnya akan selebih, lebih sedikit ya kalau di siang hari. Tapi kalau kalian menontonnya di malam hari itu bisa mencapai 200.000 koin. Nah, guys, di sini kita wajib menonton selama 15 menit pada malam hari. Itu tips yang utama. Sebenarnya trik yang utama ini bukan cara nuyul ya lebih tepatnya, tapi ini trik seperti itu. Jadi kalian tinggal scrolling aja satu persatu selama 15 menit untuk mendapatkan koin tambahan di waktu malam hari. Selanjutnya kita bisa langsung klik ya di menu koin ini guys. Nah di sini ada banyak banget event dari snack video yang sangat menarik guys. Pertama-tama undang pengguna baru untuk dapatkan banyak uang ya di sini kalian bisa lihat dapatkan uang setiap minggunya jadi ada event mingguan dan kalian akan mendapatkan koin guys Di sini undang untuk menghasilkan mingguan 140 juta koin kalian bisa membuka kunci ini ya guys dengan cara mengundang teman di bagian sini di sini gua akan aktifkan lebih dahulu untuk kuasnya guys Di sini kalian bisa lihat ini ada kunci yang pertama dari 0 ke 39.000 koin ke 60.000 koin Nah kalian bisa langsung klik di bagian mengundang Nanti gua akan kasih triknya ya lebih baik Trik lebih simple, gampang dan kalian mendapatkan koin lebih cepat Pertama-tama guys di sini kita bisa lihat ya untuk rewardnya Ini yang untuk hadiah mingguan 140 juta koin pada saat kita berhasil membuka kunci dari snack video Yaitu dengan cara mengundang teman nah ada yang bertanya nih bang bagaimana cara ngundang teman yang kan itu kita harus share share ya nah seperti itu nanti gue akan jelaskan selanjutnya guys di sini kalian bisa lihat ya untuk kalian mendapatkan 140 juta koin ini ada lanjutannya ya mulai dari 39.000 ribu koin pertama untuk kalian yang berhasil membuka kunci lalu kalian bisa mendapatkan 60.000 koin yang kedua pada saat kalian juga membuka kunci kedua lalu kalian bisa mendapatkan 120.000 koin pada saat kalian membuka kunci ketiga dan sampai maksimal di 140 juta koin ya guys di sini kalian bisa lihat ini sangatlah mudah hanya dengan cara mengundang teman selanjutnya guys di sini kalian bisa mendapatkan rp ribu rupiah per orang ya yang kalian undang nih undang teman anda dan menangkan hingga 145.000 ribu koin selanjutnya kita bisa langsung scrolling ke bagian bawah ya guys Adapun kalian bisa melakukan check-in harian mulai dari yang terkecil hari pertama menjadi koin terbesar di hari kemudian ya guys di kemudian hari maksudnya Nah di sini kan bisa lihat bonus-bonusnya kalian bisa dapatkan lebih di sini dan di sini juga setiap orang memiliki event yang berbeda-beda Ada event untuk pengguna baru dan dapatkan 95.000 ribu sini kalian bisa lihat maksimalnya Ada juga yang hanya mendapatkan 80 ribu, ribu, itu ada guys Jadi setiap orang memiliki untuk pengguna baru yang berbeda-beda ya guys Untuk yaitu eventnya berbeda-beda Nah di sini selanjutnya kita bisa kembali lagi Kalau kalian lihat di sini di saldo kas ya Gue berhasil melakukan penarikan setiap harinya rp 50.000 rupiah Ini real ya guys rp 50.000 rupiah gue berhasil melakukan penarikan Dan kalau kalian lihat seharinya saldo yang masuk itu mencapai 300.000 lebih Ya artinya ini banyak ya kalau kalian lihat ini memang banyak Berbeda kayak youtuber lain yang memang udah banyak referralnya ya dari tahun kapan Kalau ini gue baru beberapa minggu ini Ini udah gede banget guys untuk referralnya jadi bagaimana sih cara kita share video share link ya share link dari snack video kita agar koin kita itu semakin bertambah cepat. Nah di sini kita kembali lagi guys kalian bisa klik yang undang di bagian ini ya untuk yang mingguan ini guys kalian klik mulailah selanjutnya kalian bisa klik mengundang teman lalu kalian bisa klik salin ya di bagian sini kalian bisa klik salin setelah kita klik salin kita bisa masuk ke catatan guys jadi di sini kita cari catatan terlebih dahulu nah di sini kita klik catatan ya lalu kita lewati saja kita pluskan selanjutnya kalian bisa mulai mengetik ini lalu kalian tinggal salin saja guys seperti ini lalu kita kembali lagi ke tampilan dari snack videonya Nah kita kembali ke tampilan snack video di mana tadi snack video kita kembali lagi, lalu kalian bisa salin yaitu kode undangan kalian, ya guys. Kembali lagi di sini, kalian bisa salin kode undangan kalian dan kalian tinggal copy lagi, guys. Nah, seperti ini, setelah seperti ini, kalian bisa share ya ke Telegram ataupun ke Facebook. Nah, gue merekomendasikan kalian untuk share ke grup-grup Facebook, ke grup Telegram itu akan menambah koin kalian dengan cepat. Nah guys, selanjutnya di sini kalian bisa buka Telegram ataupun Facebook yang ingin kalian share, tinggal ketik aja aplikasi penghasil uang di salah satunya di menu search ataupun pencarian. Nah di sini gue akan buka Telegram ya. Jadi disini gue telah bergabung di dalam sebuah grup yaitu aplikasi penghasil uang Indonesia dan kalian bisa langsung kopikan saja untuk link yang sudah kalian salin tadi. Dan kalian bisa menggunakan kata-kata yang menarik agar kalian mendapatkan koin yang banyak guys. Tapi perlu diingat ya kalian harus dengan sopan pada saat kalian mengirimkan pesan di dalam sebuah grup Pastikan udah benar untuk link dan juga kode undangan kalian Itu untuk yang pertama kali guys Untuk yang pertama kalian bisa mendapatkan koin banyak Sebenarnya yang pertama ini nggak masuk dalam kategori nuyul ya Nah untuk yang kedua ini Di tips kedua ataupun trik kedua gue akan bagikan ke kalian cara nuyul yang benar-benar nuyul Pertama-tama, kalian bisa menggunakan sebuah aplikasi yang berada di Play Store. Di sini kalian tinggal ketik saja dua akun guys. Nah, kalian bisa ketik dua akun. Di sini ini adalah sebuah aplikasi ganda yang mana kita bisa menggandakan sebuah aplikasi snack videonya. Jadi nanti snack video kita akan ada dua. Yang pertama itu snack video kita yang real dan yang kedua itu snack video kita yang ganda yang cloning yang maka kita bisa menghasilkan cuan tambahan dan memasukkan kode undangan di dalam dua akun ini di dalam akun yang cloning guys nah di sini kalau kalian lihat dua akun ini sudah mendapatkan 10 juta lebih jumlah download mendapatkan rating 4,4 dari 134.000 ulasan yang artinya udah banyak guys nah kalian bisa langsung mendownload serta menginstal aplikasi dua akun ya ini adalah aplikasi cloning, seperti kayak Google Chrome itu kan bisa di cloning banyak akun Nah kalau ini kita bisa tambahkan sebuah aplikasi baru di dalam aplikasi dua akun ini guys Nah kita tinggal buka saja kita tinggal tunggu ya setiap aplikasi iklan itu akan selalu ada tinggal kita tunggu aja nah, tinggal kita tunggu di sini 21 dan kita tinggal lewati guys ataupun tinggal X Nah sini sebelumnya itu gue sudah menggunakan dua akun dan sebenarnya di video sebelumnya itu udah pernah gue bahas Tapi pada video kali ini mungkin ada kalian yang baru menonton video ini belum menonton video sebelumnya nah kalian cocok banget untuk nyimak video ini Nah pertama-tama di sini kalau kalian lihat udah terdaftar ya untuk snack video yang ada di dalam dua akun gue sini guys Nah untuk kalian semua yang ingin mendapatkan Snack Video di dalam tampilan dari dua akun, kalian bisa klik di bagian pojok kanan bawah. Di situ ada logo plus. Kita tinggal klik saja. Lalu kalian bisa cari aplikasi Snack Video yang terdapat di handphone kalian. Dan kalian tinggal klik tombol plus ya. Kalian bisa lihat di sini karena gue udah mempluskan. Ini sebagai contoh aja kan? Tinggal plus. Nanti dia akan tampil di menu utama dari aplikasi dua akun ini. Setelah dia sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasi dua akun, kalian bisa langsung klik saja aplikasi next video dan kita bisa langsung klik open maka dia sudah memproses dan ini akan menjadi akun kloning kalian ya akun kloning kalian jadi ini menjadi aplikasi baru yang kalian bisa login menggunakan nomor baru kalian dan kalian bisa langsung klik tambahkan kode undangan di dalam aplikasi ini maka nanti kalian bisa langsung mendapatkan koin tambahan di dalam akun utama kalian guys jadi sebenarnya metodenya ini simple banget ya untuk cara nuyulnya nah di sini kita bisa lihat kalian bisa tonton-tonton dulu ya jangan asal langsung tambahkan kode undangannya nah di sini kalian bisa login saran dari gua untuk login ini kalian bisa menggunakan Facebook saja ataupun nomor telepon serta lain janganlah kalian menggunakan akun Google karena nanti akan ada akun dibatalkan atau kalian akan gagal untuk nuyul snack videonya jadi kalian bisa langsung login dan bisa langsung memasukkan kode undangan yang terdapat di dalam dua akun ini guys Jadi kalian bisa masukin kode undangan yang pertama kalian untuk menghasilkan koin tambahan di akun pertama kalian Dan yang untuk akun kedua ini ini adalah akun clone yang mana kita bisa menambahkan kode undangan pertama kita Mungkin segitu aja ya guys pembahasan pada video kali ini Oh ya, satu lagi kalian wajib menonton videonya terlebih dahulu Untuk kalian agar tidak terdeteksi kecurangan karena kalau kalian langsung masukin kode undangan Nanti dia nggak akan masuk guys Seperti itu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan snack videonya ini guys Yang untuk akun clone itu Kalian harus aktifkan minimal 5 jam Seperti itu Nah mungkin segitu aja pembahasan pada video kali ini Semoga memberikan informasi ataupun edukasi Yang bermanfaat buat teman-teman semua Yang sedang mencari cuan online Yang sedang mencari saldo dana gratis Nah buat kalian semua Jangan lupa untuk selalu stay di channel ini Karena di setiap video terbaru dari channel ini Akan selalu Berbagi link dana kaget kepada para subscriber yang memang setia untuk menunggu video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di next video, see you the next time and happy a enjoy.